ini acara pengantaran pengantin periyanya guys, pengantin mempelai wanita guys. Oke okay guys, saksikan guys acara ngantar pengantinnya. kuat, kuat, kuatnya nyam kuat penyijian gaji penantin oleh penantin wanitanya guys dan sekalian pemijaan telur untuk dari budaya dan Jawa ya guys oke guys kita saksikan Jangan kada